Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 94, 95, dan 96 pada tema 2 kelas 5 udara bersih bagi kesehatan baik kita akan jawab di halaman 94 dulu dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Baik, yang pertama kita akan menjawab mengenai kata tanya apa. Pertanyaan pertama. Apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan Pertanyaan kedua Apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Jawabannya Zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran antara lain seperti ozon atau O3, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida Berikutnya pertanyaan ketiga apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Jawabannya, tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran adalah dengan mematikan titik-titik kebakaran. Pertanyaan keempat, apa penyebab indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Berikutnya kita akan jawab di kata tanya siapa di halaman 95 ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawaban, pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Siapa yang kesehatannya dapat terganggu akibat kabut asap? Kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Siapa yang jiwanya terancam oleh bencana kabut asap? Bencana kabut asap dapat mengancam jiwa orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita siapa yang akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap berikutnya kita jawab kata tanya di mana Pertanyaan pertama, di mana indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana kita harus selalu memakai masker? Kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Di mana kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas? Kita harus menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung di mana terjadinya kebakaran yang menyebabkan kabut asap Kebakaran yang menyebabkan kabut asap terjadi di lahan dan hutan Berikutnya untuk kata tanya mengapa Pertanyaan pertama mengapa terjadi bencana kabut asap Bencana kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Pertanyaan kedua: mengapa partikel ini dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan? Partikel ini akan dengan mudah tersiap dan terisap dan mengotori sistem pernapasan karena saking halusnya. Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering? Kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Pertanyaan berikutnya: Mengapa kemampuan kerja baru-baru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas? Kemampuan kerja baru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Karena kabut asap Berikutnya pertanyaan bagaimana Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi kabut asap Usaha pemerintah untuk mengatasi kabut asap Dengan berusaha mematikan titik-titik kebakaran Pertanyaan berikutnya bagaimana Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya Sudah sangat tinggi atau tidak sehat Pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil usaha pemerintah dalam mengatasi bencana kabut asap? Pemerintah sudah berusaha mengatasi bencana tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melakukan perilaku hidup bersih sehat? Cara melakukan perilaku hidup bersih sehat adalah dengan makan, makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, Jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat cukup. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 96. Dari bacaan 9, bahaya kebut asap dan cara mengatasinya disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Diskusikan bersama kelompokmu. Setiap kelompok beranggotakan empat sampai lima siswa tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Baik, kita akan diskusikan dengan kelompok kita dan jawabannya adalah cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Pertama, sering berolahraga, kedua, menjaga berat badan ketika tidak merokok, keempat, menggunakan masker pada situasi dengan polusi udara tinggi, kelima Mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, itulah cara kita untuk memelihara organ pernapasan pada tubuh kita. Berikutnya, kita akan jawab: "Ayo renungkan, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan?" Jawabannya adalah kesehatan organ pernapasan perlu dijaga agar manusia terhindar dari sejumlah kondisi. Yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan. Berikutnya di halaman 96 kerjasama dengan orang tua. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya adalah menghindari asap merokok dan tidak merokok. Tidak membakar sampah atau mengurangi pembakaran sampah. Olahraga yang teratur dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itulah yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.